Nah, ya sore memang sangat Aku kau moi sudah menjadi dan Tak ku tahu, tak ku yang ku lakukan ini, tak Ku menerah pantas di luar rela di dua kendang datang kita mau